Oh, -oh. Itu adalah pilihan Allah. Ah. Tidak pernah Allah menyensarakan hambanya. Tidak pernah Allah menghinakan hambanya. Dialah Allah yang maha rahman, Memberikan belas kasihan kepada seorang hamba. Di dunia dan di akhirat. Yang kaya tidak. Bersenggama dengan istri-istri mereka Yang bisa bersukaria Tidak cuma orang-orang yang ahli to'a Di luar sana Di tempat-tempat karaoke Tempat-tempat disuati Di tempat-tempat organisasi Mereka pun bisa merasakan lansiatnya Dengan perempuan-perempuan Yang tidak apa-apanya Ini bukti bahwasannya Semua yang terjadi ini adalah Kehendak Allah Dan Allah memiliki yang terbaik yang kafir Ditaktirkan oleh Allah Tau dan nasuhah Kemudian masuk Islam Yang ahli maksiat Mereka ditakdirkan oleh Allah Kemudian mereka tau dan nasuhah Kembali kepada Allah Yang ahli doa Ketakatan yang diterima oleh Allah Tidak ada yang jelek sama sekali Latakkan ronda bagi Adam Sungguh Allah Benar-benar telah memuliakan bagi Adam Sungguh Satri putri yang bangun yang saya, eh. saya dosipin kalau pesantren wah salafi gede-gede yang pakai cader semua. Amin. itu alhamdulillah, kondo saya jam setia, pelang ada tulisan Kalau enggak seperti itu, kalau enggak eh ya, jasa panjenengan enggak ada itu. So makanya saya buat sendiri. Biayanya berapa? Teman-teman hmm? semuanya yang dipunyai kan Allah Subhanahu saya di sini, sini cuma ingin kita pesan ajengku adik-adik Bukan untuk Habib habib bagaimana Habib. Saya titip pesan, Kalau kamu ingin barukah manfaat ilmu yang panjenengan terima saat selama, selama ini. Pengin ilmu panjenengan luar biasa. Di dunianya baik, di akhiratnya baik Coba, saya tidak pesan Ada satu orang yang wajib dengan hormat mutlak, Siapa mereka? Mereka itu adalah orang tua kita Siapa mereka? Mereka itu adalah orang tua kita Di saat ditanya, ya Rasulullah ditanya Rasulullah Lata. Orang tuamu ada tiga Ayah ibumu ada tiga Paham nih? Orang tua kamu ada tiga Siapa mereka? Al-Nadhi wa Yang pertama adalah Orang yang melahirkanmu Ada I ibu. Yang pertama adalah Ayah ibu Nomor dua wallazi nomor 2 adalah orang tua yang mengajari ilmu kepadamu yang nomor 3 allazi naka haqi binadamu yang nomor 3 adalah orang yang telah menikahkanmu mendapat seorang perempuan mendapat seorang lelaki dia adalah mertuamu mertua adalah orang tua ini tiga orang ini kalau panjenengan tidak memuliakannya kalau panjenengan tidak berhikmah kepadanya, kalau panjenengan tidak mensejukai kepadanya, jangan hadapkan ilmu yang selama ini panjenengan pelajari manfaat Barokah dan menjadikan hidupmu bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya berbuat baik sama beliau-beliau itu? Satu, muliakan Jangan tidak dimuliakan. diantara cara-cara memuliakan orang tua kita, guru kita, mertua kita, siapa di antara kamu yang kepengen nggak punya mertua? Sobat, saya tunjuk. jadi? Boleh. Dulu saya di waktu masih kecil, umur sekitar kelas 5 SD, sampai wajahnya ibadah. Kebetulan saya mengikuti torikoh-nya bed saya, torikoh, nak sabar dia. saking lajannya saya bencita-cita, nggak mau nikah. Saking lajannya, gak mau nikah. Baik kan saya nggak mau makan, apa itu, jagi nggak mau. Saya setiap sholat pasti nampak di pojok karena kalau sholat sering saya nangis, khawatirnya teman-teman, teman-teman kecil, kelas 5, kelas lima, kelas 6. Tapi Allah tak. Dan saya punya istri. Takdirkan punya istri dan anak saya kemarin pas sini baru 9. Sekarang baru 10. Rencana anak saya, Arbaing. Saya pernah dikecam orang. ayai, umur panjangan berapa? 43, gak bisa iya iya itu kenapa? dia umur 43 nah kalau kak iya iya ini umurnya sampai 60, wah gak bisa iya iya ini lalu tak ceritain orang itu kamu ngerti gak? Ya? Syekh Abdul Qadir Jilani nikah di umur 51 Syekh Abdul Qadir Jilani itu nikah di umur 51 anaknya berapa? 42 Syekh Abdul Khadid Jilani 51 itu itu saja anaknya bisa tak berjual tidak ada seseorang. Nah, aku bayar maksudnya aku, itu ya. Itu meskipun dijulangi bisa nyambat ya tidak ada perkumpulan orang empat kecuali salah satunya ada wadinya omong. Lalu kalau anak saya empat puluh, berarti anak saya kalau anak saya kalau 40, salah satunya ada wali. Dungan sampai ada orang anaknya 40, salah satunya wali. Mesti menguat positif. Positif wali. Positif wali. Wali santri. Wali, murid. Wali, nikah. Yang pertama adalah muliakan guru. Jangan pernah melihat ebu walaupun jelas-jelas baju melihat tidak akan ngusul ilmu. Dulu ada seorang ular, santrinya banyak. Suatu ketika setiap malam ada perempuan cantik jelita masuk di rumah beliau setiap selesai masuk, enggak begitu lama, sekian satu jam dua jam, perempuannya itu toh keluar dengan baju yang murah marek on the way ke kamar kecil, enggak apa namanya? enggak jaga, on the way, on the way, on the way, on the way, on the way, on the way, on Pajai, pajah, pajai, <SILENCIO> goyong, pastinya goyong. Pisonya lagi ada wanita lebih cantik cerita, wajahnya, masya Allah, masuk jin dari meromoyai. tadi patut tak tadi saja nah, kel madi mobilnya pak, patuh dengan syarat. kita bertemu dengan wujud matur dengan romadhon hari. Apabila pilihan bertemu dengan kel madi bertemu dengan wujud matur maka mabti hukum. bertemu dengan jumroh ramadhan hari maka mabti ada berapa jumroh ramadhan hari? sepucat tapi itu matur tanah tanah. kel madi ada berapa? dua. sepucat. saya laki putra ket. kel mubadi sore akhir. apa mana sore akhir? akhirnya berapa sore? ada berapa berapa sore? sebutkan nah akhir al yang ya yang mutar akhir ada berapa yang contohkan Tak sedih tak ada antika antibu laki, lama, alam alama lama man, lama in ma, in ma, Terima kasih <-ihak> Terima kasih Terima kasih Eh Ini ada goyong semua semua santri suudon sama Romo Yai kalau Romo Yai setiap malam bermain perempuan pada akhirnya suatu ketika di pagi hari di waktu belum subuh sekitar jam 3 jam 4 Romo Yai ini keluar dari rumahnya Sedangkan santri di semua ada satu santri yang belum goyong Suatu ketika, santri ini ada di dapur, ditanya sama Romo yai kan, kok di sini kan? Ngapain? Membasah air yai untuk apa? Untuk mandi Romo yai Jaman dulu tuh, Masnya, apa? Itu? Apa namanya? Bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, terbalik Jadi saatnya masa air hangat Untuk mandi Romo Lalu Romo nya tanya Kamu ngerti gak Siapa perempuan yang setiap hari Datang ke rumahku Sandri tadi bilang Tidak tahu dia Kamu lihat Lihat dia Kamu ngerti gak perempuan itu nggak tahu dia Tapi saya tidak pernah sunjun Lalu Romo Yai nya bilang Ketahuilah itu yang setiap hari datang Adalah jin Yang menjelma menjadi wanita cantik Lalu mereka masuk Di rumahku Mereka mengganggu aku Di saat aku berita kepada Allah ya, Begitu lama Perempuan tidak itu tidak bisa mengganggu aku Kemudian mereka keluar Sedangkan di saat keluar Mereka mengusah asik pakaiannya Lalu Ramai itu bilang sudah Pulanglah, kau. beliau mendapatkan memberikan ilmu yang jasad konon cerita romo yai pernah perintah romo yainya arwani pernah perintah kepada santri untuk roan di waktu itu roan muras toilet muras sepi semua santri saling berjuang semua romo yai arwani di waktu masih nyantri, beliau langsung turun di sepintang bajunya masih menggunakan baju alang-alang ngaji langsung ambil itu sepintang pada akhirnya usul kepada ilmu Baito, baik itu santri harus hikmah kepada guru kalau santri tidak mau berkikmah kepada guru tidak akan berhasil apapun betulnya jangan ngarep-ngarep berkaya ilmu jangan ngarep-ngarep ke keberhasilan ilmu Kemanfaatan ilmu, apalagi nyampe kamu, didatengin banyak orang untuk menimba ilmu di saat kamu di waktu rohan kemudian malah pindah kamar, pindah tidur. Ada seperti itu, ada orangnya di sini, di kalau ingat dia, namanya dia nomor tiga, nomor tiga adalah... Bisa di Jangan dihadapkan ilmu banjir dengan barokah, manfaat. Jangan dihadapkan ilmumu kelak apabila kamu turun gunung. Di waktu kamu turun di rumah, kemudian ilmumu akan diambil oleh santri-santri yang ada di daerahmu. Kecuali kamu harus kepada guru. Nanti, eh, dengerin. Nanti, kalau kamu sudah boyong. Nanti kalau kamu sudah boyong, kemudian sudah punya penghasilan, usahakan, usahakan setiap bulan ada uang, ada rizki yang kau miliki, transferkan ke pondok, transferkan ke rekening Romo Yai. Kalau kamu tidak berkah ilmunya oleh saya. Kalau ilmu gak barokah, jangan kata, -kata lain Sampai kamu itu pedang Lepaskan kepala saya dengan tubuh saya Kalau kamu pengen barokah ilmunya dengerin. Kalau kamu pengen barokah ilmu Nanti kalau kamu broyong sudah bekerja Wahai para alumni-alumni bodoh besar atau Libya Kalau pengen ilmu barokah Manfaat Kamu akan dijatuhi banyak sani santi dari Manca jairah, manca negara Caranya setiap bulan coba sisihkan listimu transferkan ke nomor rekeningnya Robo Yai paham? Fahim Apa manfaat badan dengan pondok bertahun-tahun? Kalau tidak, amal ini tidak kamu lakukan. Apa manfaat kamu belajar di sini berbulan-bulan bertahun-tahun? Kalau kamu tidak hormat kepada guru. Kalau kamu tidak berkhidmat kepada guru, kalau kamu tidak mensederhai guru, tidak ada sebuah amaliah yang paling mempercepat keberhasilan ilmu santri. Tidak ada sebuah amaliah yang paling cepat memberkahi ilmu santri kecuali di waktu goyong boyong muliakan berkhidmatlah dan yang terakhir adalah mencetikai. Insya Allah Buka manis, santri, atau libia, kira-kira alumni ada berapa banyak? nih? Bebi? Dari dulu sampai sekarang? Ribuan ya? Anggap saja ada alumni sepuluh ribu Ada alumni sepuluh ribu Satu alom alumni-nya Romo Yai per bulan satu juta semisal Coba, satu juta peng sepuluh ribu Kira-kira berapa coba? Kira? 10 miliar ada seorang pengasuh setiap bulan dapat transferan dari alumni 10 miliar. Insya Allah istana Nabi Sulaiman akan dipindah di tanah bumi Jawa. Insya Allah istana Nabi di akan dipindah di pondok pesantren atau Libya. Insya Allah Di tempat ini Penuh dengan keberkahan Amin. Dan santri-santri Yang menyebabkan beberapa daerah Akan jadi ulama semua Amin. Akan menjamur pondok-pondok pesantren dan azori dimana-mana Mengalahkan Indo-Maret, Alba-Maret Alhamdulillah Insyaallah Apabila panjirnya lakukan itu semua Memuliakan guru Berkhidmat kepada guru, setiap bulan mentransferi di hanya sekedar di waktu modok saja. Nah, Insya Allah berkah, saya mohon maaf, saya tidak pamer di santri saya hidup Bip, setiap akhir bulan. Mayoritas nyaman dari saya gitu. Padahal sudah ada uang bulanan 500 ribu. Tapi santri-santri duanya yang menyerahkan uang di rumahnya 37 diserahkan sama semua saya semua, alhamdulillah, saya satu bulan tidak kurang dari 1,5 miliar, satu bulan, 1,5 miliar lebih uang lontor di tangan saya, masya Allah, ini nanti santri-santri ngikutin apa yang saya katakan, insya Allah, mobil termahal di dunia akan pindah di pondok pesantren Al Kauhidiyah. Insya Allah, kalau terjadi seperti ini, di depan gerbang ada satpam yang satu dari Amerika, yang satu dari Cina. Insya Allah, yang planning selfie yang bagian berbersih-bersih, insya Allah orang-orang Arab Saudi. Insya Allah, semoga saja nasihat saya malah tepun sedikit, benar-benar menusul hati pada jenengan. Saya katakan semacam ini tidak ada sekedar dongeng. Sebelum saya ngomong seperti ini Saya sudah jalankan 20 tahun Kepada guru-guru saya Kepada masa mas saya Saya Saya kalau lihat sama guru saya Masya Allah Tapi tidak ada sekedar takdir kepada guru saja, Tapi takdir pada putra-putranya Ada putranya mempunyai saya gunung lagi Makanya juga nirin seumpamanya guru saya cung cung cung gak ini dapat koper dari batang 24 kurun empat eh, hektar, dua kurun empat hektar, gak kan Allah saya ingin membuat penerbesaran besar di luar negeri. Mulai sekarang, ada kuisus ada sayur-sayur malah mau nakal itu gitu. Ayaaai ayaaai ayaaai Ayaaai pangan malah. Coba. Itu diformatikan, dimulihakan semuanya. Makan gak lulus yuk romo yai seperti itu. Jangan pernah lewat dan lulus yuk romo yai, kecuali mundur walaupun romo yuk yai ada ada. Eh? Hormat semuanya Ada bunyanya lewat Dihormat dimuliakan Semuanya Saking hormatnya Nyampe enggak diriani beli, beli serban Yang warnanya persis seperti serban yang romo Romoyai Tidak diriani beli, beli baju Yang bajunya persis dengan romo Romoyai Paham? Wow. Saya itu pernah di raya <laughs> Jadi saya ini di sini mungkin dengan cerita saya Suatu ketika Hera istri kan tak, tak berbagi fan collection di Semarang ada apa? Ada toko baju uh, muslim itu istri beli Zaman dulu pas ngatain itu beli baju harganya tiga ratus lima puluh ribu. Suatu ketika pas malam hari raya istri udah bilang mas besok saya pakai ya ya yeah. Pertanyaan dulu saya jomblo itu juga punya santri banyak. Jadi saya belum punya istri umur dua puluh dua, santri banyak. Saya nikah setelah punya santri setahun umur 23 Suatu ketika malam lebaran biasanya kan pakai baju baru kalau pagi ya. Jadi malam lebaran ini kan santri-santri banyak yang berdatangan. Ada santri putri. Yang bebek baju persis bajunya itu saya Istri saya itu kok langsung bebek saya ke kamar Dia bayang <tis> <tis> Ada banyak uh, uh, uh, uh. <tis> Pokoknya aku besok gak mau pakai baju itu Aku harus dibelikan lagi malam ini bah, Allah. Pak nih? Eh? Jangan beli baju yang bodoh persis sama bajunya penyanyi Zul ada. Sebabnya saya pernah ngalami Sandri saya bajunya persis sama sandrinya istri Itu dong yang mau pakai. pasti akhirnya toh so, Saya keluar eh? Saya keluar Di kota Nyari baju baru untuk istri Masya Allah semua toko saya sisir, semua tutup, semua. Biarkan ya saya pun, ke Semarang, kan. ya. lebih aja, Ini saya ketemu, pokoknya carikan yang ready about di Semarang. Semua toko tutup, semua. Pada akhirnya, Mbak, saya itu, Mbak, mau beri sambil nyetir, Mbak, dia kejut itu. Allah, pokoknya umum. Ya, udahlah, ya, besok kalian ngerayak-rayak, kamu. Nah, kalau kamu mau pakai baju itu biasa uh, telanjang-telanjang. Masyaallah, begini nih, ini cerita ibunya seorang pembuyain, ya. Nah, jangan beli baju yang persis seperti bajunya punya ini. Jadi kamu kalau ada punya ini apa, atau dibeli cung gitu. Dan nanti kalau beli baju jangan sama seperti bajunya punya ini. Ya. Eh, kamu punya baju yang persis sama? di waktu punya janda, kok galet baju, sama persis sama bajumu jangan pernah kamu lagi itu bagian daripada hormat kepada ulama, paham pancingan lihat Habib sering pakai imamah, pancingan gak usah menyanyi, nyaik paham apalagi imamah kodoh persis kalau Habib, jangan dulu saya beri kan saya pernah Habib di komentar seorang dia ini begini bisa, kamu pakai imaman apa saja bebas bisa, tapi jangan pakai imaman hijau bisa. Imamah hijau itu minum kosong, bisa jadi saling santai. Imamah warna hijau itu khusus dibaptik para khabai. Di waktu itu tapi saya itu dapat percaya. saya topik. Mohon biar dia sana ya, nama salah. Saya pesan di Shopee. Saya pesan di Shopee, Imamah yang warna hijau. Coba copetek nih, Bony Google, Neng Shopee. Imamah warna hijau nanti ini, Saya beli, Bu. Baru pertama kali itu saya pakai kebetulan. Saya dapat tugas, Nih, Mami, sholat Jumat di masjid. Saya berangkat dengan pakai juga, pakai juga doang, pakai, pakai Imamah warna hijau. Setelah sayangi Mami, Allah mulai Sayangi Mami, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nabitu minda jami'ah, fa'imma yati'annakum minni hudang. belum baca Pateka <SILENCIO> setelah selesai saya ingatkan tadi belum baca Pateka masuk oh, oh, ganteng minum wala saya langsung seketika saya gak berani pakai imamah sampai sekarang maka jangan pakai imamah warna hijau. itu min kosong Sekarang yang jasa ikut Allah, dan jasa motivasi yang luar biasa buat kita semua Beliau ini tadinya mau kasih sempat waktu untuk isi sebelum makan ya, Tetapi kelihatan beliau habis acara, runtutan acara berupadet dan ini mau istirahat Tadi ngomong, babe, kayaknya saya kurang. ush, saya masih kangen Besok pagi belum ngobrol-ngobrol ini kan acara. jadi alhamdulillah ini sudah ditemui di kamar mau istirahat فضلني بارك الله فيك <تصفيق> شكرا شكرا الله محمد